tentang ilmu spiritual dan budaya sejak zaman dahulu burung berkutut merupakan salah satu binatang primadona untuk dipelihara Hingga saat ini, burung perkutut banyak dipelihara dengan berbagai jenis sangkar, hingga tak jarang juga dikembangbiakan. Dan masyarakat di Pulau Jawa percaya jika burung perkutut sangat erat dengan mitos dan tuah gaib yang melekat. Bahkan kaum muda enggan melara burung perkutut karena terpengaruh oleh cerita horor, mistis, pesugian, dan kisah menyeramkan tentang unggas cantik ini. Namun sebagian orang yang percaya pada tuah gaib burung perkutut justru akan mencari perkutut dengan katuranggan tertentu. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa kuno memelihara burung perkutut Katurangan dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik Dari tutur nular yang kami ketahui Tidak hanya tuah dan anggungannya saja Yang menjadi perhatian bagi pemilik burung perkutut Akan tetapi Burung perkutut dianggap dapat memberikan sinyal tanda bahaya bagi pemilik burung perkutut. Setidaknya ada lima hal yang harus diketahui terkait sinyal tanda bahaya burung perkutut yang wajib diketahui oleh para pemelihara burung perkutut. 1. burung perkutut datang ke rumah. Apabila ditemui burung perkutut asing datang ke rumah kita Hal tersebut sudah insting pribadi burung tersebut Dapat pula diartikan bahwa orang yang didatangi merupakan orang pilihan yang terbaik 2. Burung perkutut terlihat gelisah Jika burung perkutut tidak dapat diam dan seolah-olah ingin kabur dari sangkar Itu hal yang biasa terlihat jika sangkar baru namun, beberapa mitos juga mengatakan adanya pertanda buruk bagi pemelihara akan segera datang. 3. Perkutut Manggung di Malam Hari Jika burung perkutut bersil atau manggung di malam hari juga merupakan hal biasa namun juga ada mitos sebagai pertanda datangnya sesuatu seperti akan adanya bahaya, musibah, atau bahkan datangnya sebuah wabah penyakit bahkan di zaman kerajaan dahulu diartikan sebagai pertanda penting untuk memulai dan mengakhiri sesuatu 4. Bermimpi burung perkutut Dalam terasi jawa burung perkutut disimbolkan sebagai kesepuhan atau yang dituahkan Artinya orang yang bermimpi tersebut hendaknya bisa berperilaku hidup bijaksana Layaknya sesepuh atau orang tua 5. Burung perkutut mati Selain burung mati karena faktor alamiah, ada mitos yang berkembang bahwa jika ingin kembali memelihara harus buang kesialan. Yakni dengan membeli dua ekor perkutut lalu lepas salah satu dan satunya lagi itu yang dipelihara. Burung perkutut yang dilepaskan tadi menandakan buang sial pemilik karena akan kembali memelihara burung perkutut.